serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia seputar Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita merasa bangga dan sekaligus bahagia sekali ya setiap hari. Kita disuguhkan vitamin-vitamin yang disuguhkan langsung oleh idola kita kali ini, Abang Fatih lagi makan persahabatnya sore tadi bikin kita semua bahagia semangat kita semakin bertambah ya saat melihat abang Fatih Masya Allah lagi mamam -mam. ini sih lucu dan sangat menggemaskan. posting ini persahabat ya di videoin oleh Dede Prawira ini dari pos kembali oleh akun tutianus corless Lovers. ada kalimat caption juga yang dituliskan Abang ganteng lagi mamam -mam, tuh Sangat menggemaskan sekali ya Menjadi pusat perhatian Abang L semoga menjadi anak yang soleh Seperti yang diinginkan kedua orang tuanya Dan salvok dengan baju yang dipakai oleh Abang Fatih persahabatnya Kita intip aja nih harga Baju yang dipakai oleh Abang L Merek Givenchy Paris nih persahabatnya seperti Ini, ini hadiah dari Pandainya persahabatnya oleh-oleh dari pandainya di Paris ya sepertinya ini dibanderol harga 3.452.953 rupiah. Wow, harga yang sangat langit. Masya Allah. Semoga tambah berkah, tambah barokah ya. Kita selalu mendoakan yang terbaik. Selanjutnya, persahabat disimak juga vitamin bahagia pun kita dapatkan malam hari ini Cidukan vitamin manja dari Bunir Lesti Yang sedang pose cekrek-cekrek ya Masya Allah bersama Kak Sandy Purra Masari Ini MS Glow aplikasi yang sudah launching, persahabat ya Ini kebahagiaan juga yang kita dapatkan Masya Allah luar biasa, komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para sahabat Lesnar dari dewa Dewa.asduti mengatakan Masya Allah Lesti cantiknya Wow luar biasa Ada juga komentar dari Siva5039 Bunda El makin glowing katanya tuh Masya Allah banget ya Memang kita semua dibikin southpock dengan penampilan Bunda Lesti kejora Yang semakin hari memang semakin tambah cantik dan semakin glowing akan yang terbaik ya apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti semoga selalu diberikan kemudahan kelancaran dan kesuksesan kita juga lihat persahabat di unggahan Indosiar, Indosiar satu jam yang lalu ini meripos kembali unggahan tiktoknya Papa Bilar saat Bunda Lesti karaokean sebelum tidur ini iseng dari Rizky Bilar yang videoin istrinya persahabat. ternyata suaranya bagus nih persahabat disimak juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan indosiar tim generasi galau mana nih suaranya tebak-tebak yuk siapa sih pemilik suara merdu ini jadi galau banget dengernya tuh persahabat ya kira-kira siapa sih pemilik suara yang sangat merdu sekali ini sudah dipastikan para sahabat jawab ya, pemilik suara merdu tersebut adalah idola kita Sang Kejora Bintang Kejora Lesti nih para sahabat Dan kita salpok banyak sekali diberikan tentunya tanggapan oleh para sahabat Leslar Dari Teddy Ilal Kejora di situ mengatakan Viralin guys Biar diundang ke Indosiar Ya nggak min, katanya tuh ya <gif> Yuk sama-sama kira viralkan Semoga saja bisa diundang ke Indosiar Masya Allah Jadi tambah gak sabar ya Pengen nonton Bunda Lesti Kejora nyanyi live di Indosiar Pastinya kita selalu menunggu Kejutan-kejutan spesial Apalagi kejutan Lesti Kejora manggung Persahabat kita selalu menantikan penampilan idola kita berikutnya juga bersahabat ya kita Raja rajasi satu jam yang lalu juga di bersahabat ya ada kabar nih dicari uang katanya tuh Wow kita coba lihat slide kedua dicari uang hilang sebesar 20.000 rupiah bila menemukan akan mendapatkan imbalan paket say ayam rajasi Nasi daun jeruk, say ayam kangkung crispy, alvarian sambal. Wow, luar biasa banget ya, masya Allah, pengen banget ya tentunya kita.